Hai guys, welcome back to our channel CC Enjoy di Bali Kali ini aku excited banget karena 5 menit ke depan aku bakal sharing terkait dengan request teman-teman seputaran informasi magang ataupun PKL Di video kali ini aku bakal share 7 tips mencari tempat magang ataupun PKL versi CC. Sebelum aku sharing terkait 7 tips mencari tempat Magang ataupun PKL ala CC Teman-teman bisa subscribe dulu channel ini Supaya kita semakin semangat untuk buat video-video Yang teman-teman request di video-video selanjutnya Jangan lupa tinggalkan like, komen Dan juga kalau teman-teman punya pertanyaan Boleh langsung tuliskan di kolom komentar Biar nanti kita bisa pilah-pilah video apa Kira-kira yang teman-teman butuhkan di video selanjutnya Well, uh, banyak banget pertanyaan, uh, apa sih itu magang ataupun PKL? Jadi, kita perlu sepakat dulu. Magang ataupun PKL merupakan program yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ataupun siswa yang sedang berada di tingkat akhir ataupun hampir menyelesaikan studi Kalau misal pengalaman aku pribadi, aku baru saja menyelesaikan PKL itu selama enam bulan khususnya di jurusan pariwisata Kampus aku itu diwajibkan untuk menyelesaikan selama enam bulan Nah, teman-teman, aku langsung saja ke 7 tips karena Uh, video ini akan berepisode, aku akan bagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman uh, Apa sih yang kira-kira teman-teman perlu uh, tahu seputar magang ataupun PKL Jadi ba kita bakal banyak sharing based on our experience Yang juga mungkin bisa menolong adik-adik uh, siswa ataupun mahasiswa Yang ada di tahap mencari tempat magang ataupun PKL Yang sekiranya bisa memberikan informasi ataupun gambaran, pengetahuan buat teman-teman Seputaran uh, PKL dan magang untuk tips yang pertama, teman-teman perlu mengumpulkan banyak informasi Dimana sih kita boleh dapatkan informasi? Nah, sesuai dengan pengalaman aku pribadi Saya pikir ini paling simple ya, paling gampang Jangan malu untuk bertanya ke kakak tingkat Kakak tingkat ataupun teman-teman yang lebih dulu sudah melakukan yang namanya program magang ataupun PKL Jadi dari cerita kakak tingkat ataupun teman-teman yang sudah lebih dulu mengikuti program PKL ini teman-teman bisa dengan gampang mendapat gambaran oh nanti di dunia kerja itu seperti ini uh, ataupun informasi tentang uh, perusahaan atau hotel di tempat teman-teman nanti uh, targetkan untuk mau melamar jadi yang pertama kumpulkan sebanyak-banyak informasi dan jangan lalu untuk bertanya karena kalau dari aku pribadi, bertanya tidak salah, yang penting teman-teman bertanya dengan sopan, bertanya dengan etika yang baik. Saya yakin senior-senior atau kakak tingkat itu akan senang berbagi informasi terkait pengalaman yang mereka sudah lalui. Karena aku juga... Sebelum melakukan uh, magang ataupun PKL, itu aku banyak bertanya sama kakak tingkat ataupun senior-senior yang lebih dulu yang sudah berpengalaman. Dan uh, di sana juga kita bakal uh, banyak mendapatkan informasi, apalagi masukan-masukan yang nantinya akan sangat berguna buat teman-teman. Untuk tips yang kedua, teman-teman harus. Sudah bisa menentukan di bagian mana yang teman-teman melakukan Selama uh, proses 6 bulan magang ataupun PKL di dunia perhotelan ataupun di perusahaan Contohnya posisi, lebih tepatnya posisi teman-teman uh, mau ambil saat menjalankan program magang atau PKL Oke, okay. uh, di pengalaman aku pribadi khususnya di perhotelan Itu bakal banyak pilihan Misalnya menyesuaikan sama teman-teman yang misalkan di jurusan perhotelan itu uh, bisa mengambil di bagian F&B, housekeeping, front office, dan lain-lain. Bahkan, uh, kalau teman-teman tertarik di back office, itu ada HRD, accounting, dan segala macam. Jadi, teman-teman sudah bisa tahu passion aku di mana sih. Jadi, untuk menentukan itu tidak ikut-ikutan sama temen yang lain. Jadi, tentukan sendiri kira-kira teman-teman itu mau ambil posisi di bagian mana. Supaya ketika teman-teman memasukkan CV ataupun surat lamaran, itu teman-teman sudah yakin bahwa saya memilih posisi ini karena sesuai dengan passion saya dan juga teman-teman tidak ragu untuk belajar karena teman-teman suka sama di posisi yang itu. Untuk tips yang ketiga, versi aku adalah coba untuk cari tempat magang yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal teman-teman. Kenapa? Sesuai dengan pengalaman aku, 1 sampai 6 bulan itu adalah waktu yang tidak singkat ya apalagi kalau kita magang di dunia perhotelan ataupun di hotel ataupun di resort di villa itu akan ada yang namanya shift jadi kita wajib bekerja 1 sampai sembilan jam termasuk satu jam istirahat setiap harinya jadi basically magang itu di hotel ada istilahnya lima dua jadi lima hari kerja dan dua hari libur jadi, teman-teman dalam satu minggu itu banyak menghabiskan waktu untuk magang nah kenapa tips yang aku kasih adalah sebaiknya teman-teman mencoba mencari uh, tempat yang dekat dengan tempat tinggal karena uh, di jalan akan memakan waktu mungkin juga uh, buat teman-teman yang punya kendaraan sendiri itu uh, tetap aja kita bakal banyak menghabiskan uh, waktu di jalan nah Pentingnya memilih jarak yang dekat dari tempat tinggal teman-teman akan sangat membantu supaya meminimalisir yang namanya lambat datang di tempat kerja karena disiplin waktu itu sangat penting. Untuk tips yang keempat, teman-teman usahakan mencari tahu tentang background hotel itu sendiri ataupun perusahaan sebelum teman-teman memasukkan surat lamaran ataupun CV di hotel atau perusahaan tersebut karena ini akan terkait ketika teman-teman dipanggil untuk interview akan menjadi nilai plus jadi ini salah satu rahasianya ketika teman-teman mau diterima hotel ataupun di perusahaan tempat-tempat teman melamar pentingnya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan background perusahaan yang bakal teman-teman ajukan surat lamaran. Untuk tips yang kelima, wajib membangun yang namanya network. Pentingnya komunikasi ini, teman-teman. Uh, mungkin teman-teman sebelum melamar di tempat tersebut punya kenalan atau kenalan dari uh, kenalan dari uh, keluarga, dari litsei, teman-teman, begitu ya. Uh, ketika teman-teman mendapatkan informasi, bisa Membangun uh, networking atau membangun komunikasi yang baik Ini relate sama tips yang sebelumnya aku bilang uh, Mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang uh, background perusahaan tersebut Karena kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu sangat penting Jadi ketika teman-teman uh, banyak mengumpulkan informasi dan membangun networking Kita bisa tahu begitu Kita bisa direkomendasikan atau di direkomendasikan ketika uh, senior atau orang tersebut mengenal kita akan mempermudah kita untuk menuju proses-proses ketika kita di-interview ataupun ketika kita memasukkan e, lamaran. Saya pikir networking itu sangat baik. Untuk tips yang keenam, teman-teman e, harus bisa menentukan teman-teman apakah mau memilih properti yang kecil, hotel di bawah bintang 5, ataupun hotel yang memang sudah berbintang 5. Jadi, itu adalah pilihan teman-teman. Kalau misal teman-teman memilih hotel bintang 5, teman-teman akan langsung belajar akan langsung belajar e, bagaimana di dalam pekerjaan, di dalam satu manajemen itu mereka e, menjalankan proses pekerjaan yang memang standarnya itu lebih tinggi Jadi ada plus dan minusnya dan tidak menjadi masalah menjadi pilihan teman-teman mau memilih hotel di bawah bintang 5 ataupun e, sudah bersedia untuk e, langsung langsung uh, melamar di Hotel Bintang 5. Nah untuk tips yang ketujuh, tips yang terakhir dari versi aku adalah tips yang paling penting Selesaikan kontrak magang teman-teman selama uh, periode yang ditentukan. Misalkan teman-teman sudah menandatangani kontrak Uh, yang di sana di, dituliskan bahwa teman-teman bersedia menyelesaikan kontrak magang teman-teman dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6 Nah pentingnya teman-teman harus bertanggung jawab dengan ada yang namanya kontrak ketika mau melakukan uh, memulai magang ataupun PKL Karena itu menjadi salah satu bagian uh, yang sangat penting Kenapa teman-teman harus menyelesaikan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6 Nanti e, di sini teman-teman akan dinilai, jadi di akhir e, program magang ataupun PKL teman-teman e, akan mendapatkan yang namanya sertifikat, sertifikat yang menyatakan bahwa teman-teman menyelesaikan, e, berhasil menyelesaikan Proses magang atau program PKL di posisi yang teman-teman pilih tadi Jadi di sana nanti akan ada grade-nya apakah A, B, C Ataupun dalam bentuk angka itu tergantung dari hotel ataupun perusahaan Bagaimana mereka memberikan nilai pada teman-teman selama magang Terkait dengan tips interview, tips and trick interview, aku juga bakal share di video selanjutnya. Kalau memang teman-teman sangat perlu terkait dengan tips and trick saat interview di dunia perhotelan, aku bakal buat di next episode. So, teman-teman boleh komen di bawah. Untuk tips uh, membangun networking ini akan sangat membantu sekali di dalam proses kita melamar uh, di dalam tahap memasukkan surat lamaran, saat interview, dan kemudian bertemu sama uh, HRD ketika kita uh, mau melamar di hotel maupun perusahaan tersebut. Selain meminimalisir yang namanya terlambat ataupun akan menghabiskan banyak waktu di jalan ini juga terkait dengan pengeluaran ya akan lebih menghemat biaya karena balik lagi yang aku bilang 1-6 bulan itu waktunya bukanlah waktu yang cepat begitu setengah tahun ya kira-kira jadi biar teman-teman biar juga ada gambaran nantinya ketika mungkin teman-teman sudah dihadapkan di dua pilihan satu tempat magang yang Uh, dekat dan jauh mungkin teman-teman diterima uh, di keduanya teman-teman mungkin uh, bisa mempertimbangkan dengan tips-tips yang aku uh, share ke karena menurut aku pentingnya memilih uh, posisi sesuai dengan passion teman-teman itu yang pertama selama masa enam bulan ketika teman-teman mendalami uh, pekerjaan di posisi yang teman-teman ambil itu akan bisa menjadi bekal buat teman-teman Ketika mau melamar di e, hotel ataupun di perusahaan Karena teman-teman sudah mendapatkan e, banyak sekali pengalaman ketika melakukan magang Ataupun PKL Nah, e, lain halnya ketika teman-teman e, mengerjakan Mengerjakan tanggung jawab magang itu selama 6 bulan Hanya untuk memenuhi syarat atau untuk e, mendapatkan nilai e, Terutama syarat ya untuk kelulusan Um, nantinya teman-teman akan kayak bored dalam melakukan pekerjaan begitu. Nah, baiknya di dalam kesempatan magang ataupun PKL carilah sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Karena uh, menjalankan magang 1 6 bulan itu juga tidak uh, cepat ya. Tidak akan menjadi masalah buat teman-teman, uh, terserah mau pilih yang mana uh, karena di sana sama-sama ada plus minusnya yang bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk mengasah skill untuk belajar ataupun memang teman-teman sudah sangat expert di posisi atau di bidang yang teman-teman uh, punya alangkah baiknya teman-teman langsung melamar di Hotel Bintang 5 supaya uh, bisa langsung diaplikasikan apa yang menjadi skill teman-teman oh, Nah kita akan bahas Mengenai uh, kedisiplinan, apapun tentang uh, bagaimana bersikap di tempat magang ataupun tempat PKL di video selanjutnya Teman-teman bisa komen kalau misal teman-teman setuju untuk aku share lagi tips bagaimana uh, beretika Ataupun uh, bagaimana caranya untuk uh, tetap bisa disiplin di tempat kerja Dengan uh, tanggung jawab ataupun mungkin pressure yang ada ketika uh, bekerja sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa yang sedang magang atau PKL oh, di sana akan banyak sekali aspek penilaian aspek penilaian khususnya buat teman-teman buat mahasiswa ataupun siswa yang lagi training aspek penilaian ini tidak hanya satu jadi di sana ada banyak mungkin kalau teman-teman juga berminat nanti di video selanjutnya aku akan buat kita akan mengintip sedikit apa saja yang menjadi aspek penilaian saat kita magang di dunia perhotelan ataupun di perusahaan oh, ya. pentingnya menyelesaikan kontrak magang 1-6 bulan karena itu akan menjaga nama baik teman-teman dan juga Teman-teman bisa bertanggung jawab atas nama kampus atau nama sekolah yang teman-teman bawa, yang sudah punya kerjasama sama hotel tertentu ataupun perusahaan untuk saling bersinergi atau saling sudah ada kontrak mengizinkan mahasiswa mereka magang di tempat itu ataupun perusahaan ini sudah mau menerima, ataupun hotel ini sudah mau menerima teman-teman untuk magang di situ. Jadi, pentingnya kita tetap menjaga nama baik sekolah maupun perusahaan maupun kamu. So itu aja 7 tips mencari tempat magang ataupun tempat PKL buat teman-teman yang mungkin uh, masih punya pertanyaan bisa langsung, uh, bisa langsung tuliskan di kolom komentar terkait pertanyaan ataupun teman-teman minta dibuatkan video tentang apa yang menjadi kebutuhan teman-teman bisa langsung komen di bawah Kemudian buat teman-teman juga yang mungkin punya pertanyaan pribadi Bisa langsung DM di Instagram aku Christy underscore kamarudin Nanti bakal aku jawab sebisanya Dan juga uh, aku bakal senang untuk bisa sharing pengalaman aku pribadi Terkait dengan uh, magang maupun PKL Khususnya di dunia perhotelan Thank you so much for watching this video Aku harap teman-teman suka Ataupun bisa sedikit membantu teman-teman Mendapatkan gambaran terkait Uh, dunia magang ataupun PKL thank you so much buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe yang belum subscribe, karena uh, kita bakal membuat video ini ber sesuai dengan yang teman-teman request untuk di video-video selanjutnya see you guys in the next video, bye-bye